Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sini itu ada Rokok Si samsu ya 234 si samsu Gak tahu kenapa Jadi pengen review nih Jadi bungkusnya itu tadi sih Sempat heran sebenarnya sudah lama sih Bungkusnya unik Aku bilang unik itu Dia yang bikin terampil banget, kreatif banget jadi kalau dari posisi luar tuh dia menyatu ini, aku kira tuh bukaannya dari atas, eh ternyata bukaannya tuh dari samping, macam ini. Nah, nah untuk tekstur-tekstur di luarnya ini, ini tampilannya kan kayak kulit gitu ya, terus melintang gitu, kulit. Nah ini tuh ya teksturnya tuh beda-beda, semacam kayak kulit asli gitu dilihat di sentuh tuh kayak semacam kotak tersiri yang halus, yang agak kasar. Dan ini juga beda lagi agak kasar tapi kasar lembut gitu. Ini beda beda. Dan di sini tuh cakep banget ada kotakan kecil ini buat kode produksi gitu. Bukan ada kode produksi. Ini sekilas sih tampilan dari luar. Coba kita lihat tampilan dari dalam nah oke teman-teman. Jadi tampilan dari dalam tuh dia terbagi dua. Tuh kan. Terbagi dua. Kalau isinya sih sama setiap Samsung. Tapi dia lebih kreatif dan lebih gimana ya? Me kalau yang samsu yang dulu yang kuning itu dia kan ketika dibuka udah kayak bahasanya ngabar bahasanya, bahasanya aromanya keluar terus kalau dikaset tuh dia dibikin macam ini terus bukanya macam ini tuh dalamnya masih sama kuning kuning juga tapi bisa diutup lagi teman-teman nah bisa lagi, nah, itu jadi aroma Samsungnya itu tetap khas dan gak hilang dan mantep nah, aku tadi sempat Iran sebenarnya ini udah lama sih dan harganya tetap sama di Rp17.000 550 kalau di bandrol sih nggak tahu kalau di toko-toko rumah angin Ya, mantap banget lah di Samsu ada inovasi-inovasi dan kreatif. Kalau belum nyobain, coba beli deh. Ya.